Hai assalamualaikum bertemu kembali kita uh, di tutorial bersama Abel Rai. Ha ini kita nak na, Abel nak bagi tahu macam mana kita nak melukis uh, dengan menggunakan aplikasi Adobe Flash. Jom. Okay. So kita kena pilih atas ni. Okey, amber besar sikit, kita bagi nak em um, um, besar sikit. Okey, ni ke atas ni. Uh, kita pilih dia ada file, edit, view, insert, modify, text, command, control, window, help. Okey, so kita pilih atas dia ni, kita ambil insert eh. Okey, insert. Ni cahaya kita nak buat objek kita untuk masuk ke library. Okey, kita insert new symbol. Okey, dia akan keluar pop-up macam ni. Create new symbol. Masa dia a projek gapo ataupun lukisan gapo kita nak buat situ, so kita kena namakan benda tu sebab takut tukar nanti kita cari-cari tak dapat guys. Kalau ada nama senang kita cari. Okey, ini abang nak Buat background dulu Ok Kita ajar cara melukis uh, Dalam flash dulu okay, B C K Background lah Short form dia Berapa buat Ok Short form dia Ok Untuk permulaan uh, Permulaan Bagi Yang install flash ni Dia Bila kita create new simbol Dia akan duduk uh, Di Movie click Ok uh, Kena Sini kena Kena tengok lah Abra malas cerita pasal movie click Malas cerita lagi pasal button Okey, Abra nak cerita pasal grafik dulu Okey, kita klik pada grafik Haa, klik pada grafik Kemudian kita ok lah ha, bila ok sekarang ni File yang kita tulis tadi tu Dia berada dalam library Kalau kita tengok di belah Haa, uh, belah sini, belah kanan ni Dia sudah ada dalam Dia ada nama tu kita taik tadi Okay, berbesar sikit, eh. okay, kita tengok Okay, kita tengok sini Haa Di belah kanan atas tu Dia ada Tulis tu, library Lepas tu Ada nama kita taik tak di sini Okay, kalau kita taik sini ni ada ni Haa, ni library Maksudnya dia sudah ada dalam library. Dalam library. Lepas tu kita nak tahu dia ni duduk dalam library ke tak. Okey, kita tengok. Dia ada dia akan ada tanda ni. Tanda macam capur kecil ni. Ha ni pointer dia ni. Ni pointer. Pointer ni tandanya kita berada dalam library. Jangan confuse. Luar dia tak ada tanda pointer sebab dia bukan dalam library. Okey, macam mana luar tu? Ok, kita tengok sini Ni luar ni lah Ok, luar ni Ni masih ada library Ada titik ni dalam library Ok Kadang-kadang kita tukar Ok, bila siap dalam library ni bolehlah kita nak, nak buat apa-apa uh, Lakaran ke lukis saya apa Tadi aku berbuat um, Apa tu? Background ke eh? So Aku baru pilih uh, uh, Rectangle tools ni pak segi Okey, rectangle itu ni untuk kita buat outline dia tu. Okey, outline untuk uh, lukis ya kita tu. Uh, kenapa kita buat outline dulu? Sebab bila kita feel dia akan masuk dalam tu lah, dia tak keluar lagi line Okey, abr betul. Jadi ni, so abr pilihlah rectangle ni. Okey, abr nak outline saja. Kita nak outline saja. Jadi kalau kita tarik pak segi ni Dia akan tobit biru Sebab apa Selection dalam bawah dia ni Fill color dia Ada warna biru ha, Jadi kita tak save lah okay, so kita klik dalam ni Kita delete sahaja Ok Kita buat semua dah Kita buat straight tu Kemudian Kita klik dalam tu Kita delete Dia akan tinggal uh, Line sahaja Border Inilah Kalau sel lukis sel kita ni Okay. Kemudian Abrei akan lukis uh, Sekarang ni Abrei akan beritahu Abrei biasa lukis dengan tablet pen Pen ni uh, Abrei akan lukis dengan pen ni uh, Dengan tablet dia tu Tapi hari ni Abrei nak nak, nak nak ajar guna mouse sajalah Ok Ok Sini Abrei nak lukis uh, So Abrei pilih ni uh, Pencil tools ni biasa kita akan guna dua ni ah pencil tools ataupun dengan brush tools ha, brush tools pencil tools ataupun brush tools okey tepi ni bawah ni okey pencil tools kita tengok sini dak okey pencil tools ni dia ada properties dia bawah ni option dia option dia ni dia ada uh, dia apa dia smooth smooth bila kita punya lakaran eh? Lepas tu, dia ada untuk lain saja, Dia ada untuk bebas kita nak uh, apa? Apa? Uh, lakari Bebas kita tu Dia akan ikut situ Jadi abis ni saya boleh pilih smooth Kita tengok bawah ni dia ada ni Boleh cubalah nanti tengok macam mana Saya okay? boleh pilih smooth Sebab apa smooth? Smooth Bila tangan kita getar ke sikit-sikit Dia akan betul tu uh, Patut berusuka dia, dia punya ni Aplikasi ni So kita Hmm um, klik dulu abren nak, uh, nak tebar dia punya outline tu sebab takut tak nampak okey kita nak tebar outline dia klik pada pencil tadi okey bila kita klik pada pencil tadi pencil tu dia akan ada bawah ni bawah sekali dia ada ha dia ada nombor 1 dia panggil stroke dia stroke 1 klik tepi tu okey ataupun klik di waktu uh, tepi apa kita select nombor satu tu Type nombor berapa? Dua atau Type nombor tiga lah Kita enter So kita tengok dia tebal sikit ha, Nampak tak? Ha, dia tebal So baru dia nampak Ok so ni aku, aku buat sampel Satu lukis several Background kita tadi Kita drawing lah Ok kita drawing dah Letak. Kita drawing Aku dah buat ni Kita ambil outline dulu Kita tarik Ambil uh, horizontal apa dia punya horizontal punya landscape tu GF flash ni dia macam abril kemarin dia ada layer ke okay? So kita kena buat layer layer dia dulu Sama juga dia macam tu dia ada layer juga Layer ni abril ke-type uh, panorama lah pano panorama Ok panorama ni maksud je Hock belakang sekali Ada bukit Ada awan Dan macam-macam Ok, aku boleh bukit dulu deh. Ok, kita bukit gitu Ok Sini Dia ada paint tools Paint tools ni Aku boleh pilih gradient Dia ada sini Gradient So, kita double click uh, atau apa? Kita pilih a gradient So, kita tengok di sebelah kanan atas tu Tempat selection tools tu Dia ada sini Ok, so gambar ni nak besar sikit. Okey. Okay, kita tengok eh. Ha tu. Okey, sini. Dia ada sini ni. Okey, sini. Dia ada sini warna putih. So kita pilih tak di selection tu kan. Okay? Kita double click pada putih tu, kita pilih ah, warna biru, warna tu lah Pilih dulu dua uh, color ni biar sama dulu. ataupun ah, gelap sikit, apa. Okey, so double click balik curah ni kita tengok kita pilih curah tadi kan ok kita curah daripada atas dia ni bagi dia curah sikit ah, gitu bapa buat gradient sebab kita akan nampak daripada gelap curah ataupun daripada gelap curah gelap ah. bila kita feel ok dia akan nampak gitu So ni um dia daripada kiri ke kanan ya. Berundur daripada bawah naik atas. Dia punya gradient tu. So kita pilih di gradient transform, arah atas. Okey. Alright, to balik sini. Okey ni, kita pilih ni. Kau ni. Boleh gan ni batu kita fill dalam uh, objek tadi lah okey okey kita fill dalam ni semulalah dah semulalah apa-apa main dua spring gitulah okey kita fill tu sebab so, warna ni akan bergerak daripada cerah ke gelap uh, gradient dia tu sebab so, pada pilih yang atas tadi gradient transform klik sekali dalam tu, kita kena apa dia dalam ni dia ada macam ada panah gitu oke okay, tepi ni macam dia ada panah gitu. Kita tolak dia sikit gitu. So kita pergi lihat atas kita pusing gitu. Ha dia nak kena apa? daripada gelap dah. Nah, kalau lebih-lebih tepi ni tak payah caralah. Ha tu dia dia kita boleh buat. Okey, apa flash? Ah uh, berasokah sebab bila hot hot dia kalau éclat depang ni dia dia hujung-hujung dia tu kita boleh klik pada tu kita boleh delete ha, dia tak, kan, tak ganggu lah segala lain tu nah, gitulah ok, sekarang abram sudah ada awan sudah ada bukit so, bukit pun abram buat dia gradient uh, gradient juga, ikut keadaan yang sama klik daripada ni gradient biasa bukit kita tengok lah uh, Um, dia kalau jauh Mungkin dia gelap sikit kan Ok kita boleh dua Ok buat ni kita cerah sikit Ataupun kita nak buat warna hijau Boleh Okey, buat warna hijau lah Bukit ha, Kita buat hijau gelap Kalau gradient mesti pada cerah Color yang sama tapi Uh, cerah sikit dengan gelap sikit ok gitu so kita fill dalam tu kita klik gradient tu guna keadaan yang sama kita boleh tolak-tolak dia uh, okay. Ha kita. nampak tak dia punya uh, dia punya gradient tu jadi biasa Flash Abrol Jangan menggunakan outline kalau background sebab dia tak nampak smooth. Ha, so Abrol nak buat outline dia ni. Okey double click kita buat delete. Okey so kita akan apa? Suasana dia tu Ha nampak tak? Ah ni cara nak lukis background dulu. Ha. Kemudian kita boleh aja cantik lagi kalau kita nak buat. Okey. Okey. Ni layer pertama. Anu, maknanya. So, the pen ni kosong lagi. So, I beran. Not... Uh, buat warna gapo ni? Warna cokolah. Tak ah, uh, tetap warna hijau gitulah. Okey. Ni pun boleh buat gradient juga. Leafles ni banyak menggunakan gradient bawa dia nampak dikisih kita tu. Ah uh, cantiklah semua. Okey, tak free dah dia tu. So kita akan nampak kej okay, lagi. Kena praktik, kena training flash ni kena banyak noki. Okey, apa okay, dah? so kalau nak secomeh ada pokok-pokok tu boleh buat ah. Boleh buat. So, Abra guna ni, Abra nak pakai uh, brush line bawah tu, pakai dua. Sehingga. Okey, hak ni, pokoknya dia ada macam struk struk gigi gigih-gigih-gigih eh. Kalau kita pilih hak smooth ni, kalau kita gigi gigih dia tak akan jadi gigih-gigih, dia akan jadi betul juga. Haa, uh, jadi kita nak gigi kita klik bawah dia tu, brush tu, klik bawah, ambil ink. Haa, uh, ink dia bebas lah. So, Abra akan lukis, okay, sekejap okay. Gitulah. Ha. Ini buat secara kasar eh? untuk tunjuk dia punya ni. Okey, gitu. So, abrah ke guna warna gelap sikit. Sebab jauh kan. Eh? Jauh kita buat manja gelap sikit. Tepuk dia saja boleh. Okey. So, abrah double click pada line tu, kita delete. Ha. tak? Okay, ni panorama background untuk layer pertama ha, kita boleh looki balik boleh backkey balik nak tambah ke apa boleh backkey balik ok gitu dulu ok atas ni kita tengok atas ni aku boleh tulis panorama. tak okay. atas tu apa? boleh nak bubur awal sikit awan-awan awan kita pergi ke new layer insert layer ni so aku boleh besar sikit kita tengok tu eh. Okay, ni pano okay. ke ni pano ni background ni background yang kita buat tadi so pergi ke tepi dia bawah ni dia ada tiga ni okey abang malah cerita lagi buat lain kita buat direct dulu kita klik pada sebelah dia tu dia panggil insert new layer bila kita klik sini dia akan keluar layer baru di atas pano tu so kita double klik kita taip awan ha ni guna layernya guna layer ni lah So kita lihat sebelah dia kosong Ni ada titik ether ni Background kita lihat bawah ni lah Benda sudah ada Dia akan jadi ether Titik dia ni Ok Faham tak? Boleh tak? Ok awan So Kita buat awan lah Market dah yang sama ke brush tools Ok Awan apa pilih semua balik Kalau pakai satu lah Jangan confuse 1 2 3 4 ni habu berapa kan ni. Bukan tak ada apa-apa pun. Dia bukan benda payah. Dia saja kita nak nak tukar stroke kita tebal ke halus tu saja. Ha buat satu dia halus sikit sebenarnya. ni baik ini. Kita boleh buat menggunakan a stroke bulat ni pun boleh. Awetool ni pun boleh ataupun kita lebih direct pun boleh. Nak seracome nampak kemah lagi. Kita buat bulat pun tak apa. Okey dah. Bila abang pilih Oval Toose Kita tengok bawah dia ni Dia ada kena Apa uh, Ambil Tuncak ni Fill color ni Abang dah dia punya Fill color tu Okey, abang dah besar sikit Ok ni ke? Fill chart ni Bila kita klik di Bulat ni Oval Toose ni Okey, Kita klik Oval Toose ni Kita pergi bawah dia ni Ni bawah ni ni manager. Okey awe manager. Kalau kita klik ijar, kita klik kita buat bulat tu di manager. So kita klik uh, warna putih. kita klik warna putih. kita klik warna putih. Okey bila kita klik warna putih dia akan jadi putih. So dalam ni ni okey kita balik sana balik. Okey, So lagi tengok berapa pesan. Lepas siap satu background ni, panel ni kita kena lock dia ni kunci atas ni. Dia ada lambel kunci. Kita lock dia situ. Lock, lock bukan lock dia gitu dah. Kita lock kunci, kunci, kunci. Kita just Supaya kita tak boleh ganggu dia ni ha. Dia tak boleh konsep. Ha mana kita klik pada awan tu, kita buatlah. Okey, gitu itu tarik sikit <coughs> ni kartu style lah maknanya ha, apa kewek-ewek denap tu ni simple aku tunjuk dua cara deh okay, kita double click kita gitu. ha nampak tak ha, jadi awek so klik awek tu control c kita copy Ataupun klik butir kanan, copy Lepas tu kita paste Mana-mana boleh, -mana Dia akan ada pula Langsung so, kita kecil sikit dia Pergi ke atas ni balik Frame transform tu Kita kecil balik Oboh lah macam ni, dia nampak sama ke okay. Begitu okay, Lepas tu copy paste je lah Ctrl C, copy Ctrl C Dan Ctrl V Video akan ada balik Ok betul lah Sikit tu Control V lagi Nak banyak awal Nak besar sikit pun boleh Belok-belok okay, gitu sikit Aa, Ni kartu style Ni paling Ni hok ringkas lah Habis-habis tau ni Itu okay, cara nak buat awal So lagi Awal lain ni Kita boleh lukis Ikut kita Kita nak buat Gini ko. Ni dipanggil sketch kita feel putih pun boleh juga nak buat kita ha, nampak? ok, kita kecil sikit kita tarik panjang sikit haa gitulah. cara so, kita nak buat aware rata-rata hak boleh ngajar dulu uh, ataupun setengah-setengah student dia kata saya tak pandai melukis uh, Beroi, lagu mana saya nak buat Tapi saya tak pandai melukis Itu tak ada masalah Kita boleh cari background Dalam internet ke gampang Kita uh, download file tu Jadi grafik kan JPEG file tu Kita boleh insert masuk dalam ni Dan kita boleh trace uh, Lukis air tu uh, Kita boleh trace Dengan flash uh, Cara nak trace tu, uh, tu uh, untuk siri nati lah uh, ni abang nak tunjuk um, macam mana kita nak guna nak lukis dalam ni dulu Okey, sekarang ni background sudah siap Okey. dalam library eh ingat lah eh? ni dalam library kita lepas ni nak balik ke panel paparan kita panel paparan tu macam mana kita klik atas ni dia atas sekali tu scene dia tulis scene 1 dia ada bck kalau bck tu library kalau scene 1 dia ada di panel paparan panel paparan tempat kita nak preview lah ok dia putih nampak tak ni dia nampak putih apalagi atas sekali ni kita tengok dia ada ok besar sikit <coughs> ok, di atas sekali tu ada suatu pelatang okay. klik pada fit to window Okey, fit to window dia akan jadi nampak, ha, ni, keliling ni inilah ketah kita paparan kita, kita save pun kita preview pun dia akan keluarlah, saiz ni hok mengikut abad beritahu tu kita setting size dia tu 192.0 kali 1080 pixel Okey, boleh dah. Sekarang di sebelah kanan ni eh? dia ada dah BC gitu ya, background. Okey, dia ada background dah. kita lukis tadi. So, kita, sebelum kita masuk ke paparan ni, kita tengok ada layer atas sekali tu di belah kiri. Kita taip BK ah maknanya background kita lelaki kita nak masuk dalam paparan ni. Okey, kita heret masuk dalam kita serek dia, nak descend. Lepas tu kita besarlah. Besar biar lepas daripada putih tadi. Okey. Satu lagi untuk peringatan kalau kita tak save bagi kalau kita nak fix uh, dia punya lucky tu tak save bagi napa ada ruang-ruang dah -ruang kan kita klik control shift w control shift w eh control shift w control shift w dia akan lock cursor kita tu okey aka ber 10 1/5 tadi, abrah pakai dalam 50%. Okey. Maknanya ni dia akan lock. dia dia tak ada dah hot lebih-lebih gaje-gaje, -lebih hot lebih-lebih lebih-lebih tu dia tak ada dah. Okey, dia akan ikut ni. Ingat eh, Ctrl Shift W. Kalau nak suruh, nak, nak balik buka semula, buka balik uh, view tu, Ctrl Shift W juga. Uh, dia akan buka balik Maknanya Peras kita ni boleh terbit luar macam ni Ok Ctrl Shift W sekali lagi 50% Dia tak ada dah Dia akan ambil Kawasan ni sahaja Ikut sahab kita tarik tu lah Ok Kunci selalu Ok gitu Lepas tu uh, mesti ada pokok ke apa ke? pokok-pokok tu, kena guna layer lain pula ok, dah sama lah macam yang kita buat tadi ok, benda-benda, insert, kita pergi kepada insert macam tadi, macam mula-mula kita nak start buat tadi kita pergi insert, new symbol, pokok kaitlah pokok, berada di grafik ok, dia okay, ada di grafik ok, dia keluar daripada uh, layer yang baru pula ok, sini Abang-abang lelaki pokok lah eh Bawa pokok Begitulah Ok, kita buat daun-daun ni dulu Ni secara kasar lah Ok, abang lagi lelaki guna mask aja ni dah pokok ni Okey Okey ni jangan kita dekat pokok-pokoklah Okey tebal kita bagi Ha rasa kasar Ok, kita tengok ni sekarang ni ada line masuk gini ke. So, kita pergi ke selection tu balik. Kita boleh klik tu, buah eh. Delete. Delete. Yang mana yang lebih-lebih tu, kita delete. Nah, kita. Mudah kan? Yeah? Nah. So, kita masuk colour. Feel lah. Nak guna gradient macam abad tuan je tadi pun boleh. Ataupun nak flat colour pun boleh. Kesini so, ni, dalam cat ni, dia warna putih Habis, klik warna hijau. Haa, kita buat gitu Pokok ni, klik lagi Warna koko lah <coughs> Haa, gitu. Huk hujung sekarang tu, kita buat hijah <coughs> Belak sikit Ok Ok, dan ni Habis, habis nak buat shading dia sikit Bagi comel lah sikit kita klik pencil tu. Kita ajar size dia tu. Jangan sama. Ingat eh. Bila kita lukis size 1. Uh, lakaran dia size 1 ke. Eh? Bila kita double click tu. Kita nak buir tu. Dia akan jadi size habis. Jadi kita kena. Bezakan size dia tu. Bila buat sini. Kita klik tepi ni. Buat, buat 0.25. Paling halus. 0.25 eh. So. Ni cara nak buat shading dia ni. Shading pada pokok gelap cua dia tu, kan? Pokok ni pun sama, kita buat glitter Melukis ni, kena training Barulah, kita biasa, kan? So, abang nak gelap dia sikit Kita klik pada color ni, pilih um, Eyedropper eyedropper tools ni Klik pada hijau tu Kita gelak Di ni Kita gelak dia sikit Shadow je ok Ok klik hidroku lagi Klik kayu kita buat tadi Kita gelak sikit So nah, Kita nampak lah So, Abra double click pada 0.25 tadi ha, Kita buat <coughs> Kita buat ini gitu. cara kita nak lukis Itu pokok So, yang ni Abra tak sebuah outline dia Outline Abra tak sebuah Sebab dia object the ni Kita jangan buat outline dia Okey, siap satu pokok Okey, Lepas tu Macam takde kot Balik ke panel Panel wah, Paparan pulak Klik pada scene Dia akan keluar background takde kan Lepas tu Kita klik new pulak Tepi di atas ni Insert new layer Kita taip pokok Jangan Jangan Tukar kan eh. Jangan confuse Dalam library dengan scene ni Dia sama je Panel-panel Tapi Sini ni tempat preview ha, Sini ramai orang confuse kita ingat <coughs> Alah, awak rasa semua ni tak tak Ok Kita pilih pokok Kita taip sini pokok tu Klik pada pokok lah Jangan klik pada background Klik pada pokok Kita drag belah kanan tu Pokok masuk ke ha, So kita nampak lah pokok kita nak besar ke nak kecil ke nak panjang dia ke nah sini okey nak suruh ada lagi pokok control c control v copy paste hmm dia pendek nampak cik, cik sikit kita letak ah control v lagi kita letak tepi ni tapi kreativiti kita lah ikut kreativiti kita jangan bagi nampak sama gitu kan so kita pusinglah Okey. Perspektif dia kena belajar. Kalau belajar lukis kan okay? kita belajar perspektif kan. Okay? so dia adalah daripada jauh besar, gelak, apa? Besar, kecil-kecil-kecil. dia mata kita tu. Okey, sekarang ni siaplah background. Ha boleh ke? Okay? <laughs> boleh, boleh. Okey, sekarang ni siaplah. Uh, background untuk kita melukis dalam ni Okey, setakat itu saja untuk hari ini uh, jangan, jangan lupa ikuti uh, siri yang ketiga nanti Abel akan ajar macam mana kita nak buat karakter dengan menggunakan flash uh, untuk sebarang pertanyaan bolehlah email kepada Abel ataupun uh, komen di ruangan komen uh, di youtube insyaAllah uh, Abel Roy akan Uh, bagi penerangan uh, melalui komen-komen uh, uh, Abrahir harap semua dapat menerima dengan baik dan boleh uh, cuba dengan apa yang Abrahir ajar ni untuk dijadikan satu kejaya uh, di masa-masa akan datang nah, jangan lupa subscribe tu uh, terus bantu Abrahir untuk Abrahir terus sekali lagi curahkan ilmu Abrahir untuk anda semua